Gimana caranya membuat seseorang ngubungin kamu chatting atau telepon menggunakan The Love Traction ini berlaku untuk siapa aja, bisa buat mantan, pacar, gebetan, HRD, klien, siapapun orang yang lagi kalian tunggu itu bisa banget. Aku udah melakukannya ini dan wow ini bener-bener works like magic, aku mau kalian juga coba. Aku Trust Rani, salam kenal semuanya Aku sengaja membuat Youtube channel ini karena aku ingin membagikan positivity sama kalian tentang The Law of Attraction. Gimana ini benar-benar bisa merubah hidup kamu menjadi jauh lebih baik Karena aku sudah merasakannya, aku udah praktek selama 2 tahun Dan banyak banget kejadian yang udah menjadi kenyataan menggunakan loa ini Aku sendiri belajar semuanya itu bukan dari buku The Secret Tapi aku nonton, pertama kali ya 2009 itu aku nonton The Secret Terus setelah itu aku nggak praktek tuh, aku cuma sekedar tahu aja. Tapi aku baru praktek itu 2018 setelah aku belajar di channel-channelnya Orang Bule. Dan aku baru praktek, situ aku baru ngerasa kayak, wow, kenapa kemana aja nih gue dari dulu? Kenapa gue nggak pernah praktek kayak gini? Oke, okay, let's get started. Langkah pertama, pastikan kalian sekarang berada di ruangan yang santai, relax, dan tenang. Sekarang kita tarik nafas bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Oke, okay. Buang Nah, kalian harus percaya Kalau ini semua akan berhasil Kalian harus tahu Di alam bawah sadar kalian Kalau ini semuanya akan terjadi Karena banyak banget orang yang gagal Karena sebenarnya di lubuk hati mereka paling dalam mereka tuh ragu-ragu mereka tuh kayak mikir ini bullshit dan bakal gagal sekarang mari kita bervisualisasi bersama-sama siapapun yang sedang mendengarkan video ini pastikan kamu sedang berada di tempat yang sepi dan juga relax pejamkan mata kamu sekarang dan dengarkan suaraku kita akan praktek tarik nafas tiga kali Dan kita mulai sekarang Tarik nafas Buang Tarik nafas Buang Tarik nafas. Buang. Relax. Tenangin pikiran kamu. Dan pastikan posisi tubuh kamu sekarang sedang berada di posisi nyaman. Kalian harus memakai emotions... Semakin banyak emotions, akan semakin berhasil. Emo emotions adalah energy emotions. Sekarang, kalian bayangkan seseorang yang ada di pikiran kalian, sedang berada di sebuah ruangan, kemudian dia mengambil handphonenya, dan mencari nama kamu di kontak HP-nya. Kemudian kamu melihat dia klik nama kamu dan dia mengetik pesan apapun yang kamu ingin dapatkan dari dia. Sekarang kamu melihat dia menekan tombol kirim. Bayangkan HP kalian yang layarnya hitam ini Tiba-tiba lampunya menyala dan ada suara HP dan bergetar dari dia. Kamu melihat nama dia muncul di HP kamu. Kamu klik namanya. Kamu lihat dan baca teksnya apapun yang kalian mau dapatkan pelan-pelan. kamu baca teksnya rasakan vibrationnya gimana perasaan kamu saat menerima teks tersebut feel the happiness senyum, ketawa sendiri, deg-degan excited yes finally dia ngubungin aku aku bilang juga apa tuh kan, yang ngubungin aku Yes, aku seneng banget <laughs> Akhirnya dia hubungin aku loh Aduh aku deg-degan banget Terima kasih universe Akhirnya orang yang selama ini aku tunggu Menghubungi aku juga Bayangkan perasaan itu semua Gimana posisi tubuh kamu Bahasa tubuh kamu saat membaca teks dari dia Aku kasih waktu beberapa menit untuk kalian bervisualisasi. Selesai. Prosesnya sudah selesai. Setelah ini, jangan main HP lagi... Karena kalau kamu masih scroll Instagram, Facebook, otak kamu akan bingung menerima banyak informasi. Sekarang, kalian harus lupain. Let it go. Hempaskan ke langit. Trust the universe. Trust the process. Kalau itu semua akan datang. Kenapa? Ketika kalian hempasin, kalian lupain, itu sama aja kalian itu percaya kalau ini semua akan datang, tapi ketika kalian masih mengenggamnya kalian masih nunggu-nunggu, masih desperate banget gitu kan sama aja kalian tidak percaya that's why banyak orang yang gagal di situ. gimana caranya supaya lupa? kalian harus enjoy your present moment entah kalian lagi kerja, kalian lagi mandi, kalian mau makan kalian lagi ngumpul sama keluarga, saudara enjoy, jangan mikirin dia Jangan nunggu-nunggu, jangan buka handphone terus, mana ya, dia belum hubungin, mana nih, mana nih, jangan, lupain. Nih, aku kasih tahu, ketika kalian udah lupa, di situ kalian dapat. aku pernah ada di momen itu. Kalian udah lupa, terus kalian lagi pengen buka HP nih, bahkan kalian udah lupa tuh, lupa semuanya kalian pernah melakukan ini. Kalian buka HP, tiba-tiba disitu kalian dapet, beneran, serius, aku udah melakukannya untuk nge-track, kerjaan baru, dan juga nge-attract mantan aku untuk ngubungin aku lagi. So, good luck. Kalau ini berhasil di kalian, balik lagi ke video ini dan komen di bawah. Oke? Okay? See you!